Delapan jenis ikan cana yang berasal dari Indonesia, cana keeper wajib koleksi. 1. Cana striata Cana striata sering kita jumpai di pasar dijual untuk dikonsumsi, dikenal dengan nama ikan gabus lokal dan dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Banyak dari cana keeper yang mulai memelihara cana striata, hanya saja yang berjenis albino. 2. micropeltes cana Cana micropeltes lebih dikenal dengan sebutan ikan toman, tentu nama ikan toman sudah tidak asing lagi didengar bagi kalangan penghobi memancing karena tarikannya yang dahsyat dan juga ukuran yang bisa mencapai 1,3 meter. Chana micropeltes memiliki nama lain yaitu Giant Snakehead karena C. micropeltes merupakan spesies terbesar di dalam sukunya. 3. Chana marulioides. Chana marulioides merupakan chana Indonesia yang paling terkenal bahkan hingga ke mancanegara dan memiliki harga yang cukup mahal untuk kualitas yang bagus. 4. Cana Limbata Cana Limbata diakui dunia dengan nama Gacua Di Indonesia sendiri banyak ditemui di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Di alamnya Cana Limbata dapat tumbuh mencapai ukuran 20 cm 5. Cana Bankanensis Sesuai dengan namanya Cana Bankanensis atau bangkas Snughead merupakan cana asli dari Kepulauan Bangka Banyak ditemui di daerah Bangka Belitung dan juga beberapa di Sumatera dan Kalimantan 6. Chana lucius, Chana lucius dikenal juga dengan nama Forest Foresnahead karena terdapat di sungai-sungai di dalam hutan, banyak ditemui di daerah Kalimantan. Namun Chana yang satu ini punya kekurangan jika untuk dikoleksi di dalam akuarium karena Chana lucius tergolong ikan yang pemalas dan kurang aktif. 7. Chana melanotera. Chana melanotera banyak dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayang Cana jenis ini kurang populer untuk dipelihara atau dikoleksi karena mempunyai warna dan motif yang kurang menarik. 8. Cana pleurophthalma. Cana pleurophthalma atau yang sering disebut Cana pleuro. Cana jenis ini memiliki motif unik yang menyerupai motif pada ikan picok bas. Itulah 8 jenis Cana yang berasal dari Indonesia. Jangan lupa like, comment and subscribe sobat hobis.